yang mengunggah foto Bunda Lesti Kejora nih Perjuara Dangdut Akademi Yang pertama ini Bunda Lesti Bersebet ya Lesti Kejora Sang Mega Bintang Masya Allah ini kesayangan warga Konoha Dan kita lihat juga di sebuah kalimat Lewat caption yang dituliskan oleh akun m dan Indosiar. Kualitas para juara dangdut indosiar dari tahun ke tahun Emang gak perlu diragukan lagi Siapa juara DA favorit kamu? Share di kolom komen dong persahabat, ya tuh. Siapa nih untuk juara DA favorit kamu? Yang pertama ini ada Bunda Lesti Yang kedua ada Evi Masamba Dan kita lihat juga yang ketiga ada Ical Majene dan yang keempat ada Papa Phil. Dan ya, inilah para juara dangdut akademi. Wow, mudah-mudahan saja bersahabat ya. Tentu, idola kesayangan kita, Lesti, kejar selalu membuat kita semakin bangga padanya. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Nejla Putri, mengatakan di kolom komentar, "Yang hits namanya cuma Lesti." No baper ya pendukung yang lain Ini pendapat saya dari pandangan saya Wow, Masya Allah banget ya Cuman lesti yang hits katanya itu ya Memang sang kejoran Luar biasa banget mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Dan selalu memberikan kejutan karya-karya terbaiknya Kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya ya ini dari akun Instagram Yulia Anuska Azahro 91798 menyatakan, masya Allah, tabarakallah, Lesti kejora dan field dance semuanya juga suka sih katanya itu masya Allah banget ya. Tentu dukungan kepada Bunda Lesti memang luar biasa banget, Bunda maaf semakin banyak. Support, doa, dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti Kejora Ke kabar selanjutnya ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini Perhatikan di video ini bersama tiap video yang diunggah oleh Papata, tentu Atta Halilintar di pribadinya mengunggah sebuah pasangan video Ya, ini ada Papa bilar yang sedang bermain sepak bola atau main futsal ya di tempatnya Atta Halilintar, Atta Halilintar nggak bisa main karena kakinya lagi cedera bersama. ya hanya menjadi coach dulu, kata papata. Wah, wow, masya Allah banget, ya akhirnya kita melihat idola kesayangan Papa Bilar yang berada di kediaman Atta Halilintar. Masya Allah banget, ya, kalau udah di lapangan, di match dan tentunya penampilan luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Momen video ini pun di kembali oleh akun Leslar anaskorsi Ada kalimat kalimat juga yang dituliskan, Masya Allah Sehat-sehat-sehat, amin Masya Allah banget ya Kita aminkan yuk aduk ada baik Yang selalu diberikan dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat juga bersahabat ya Papa Bilar di tempatnya Atta Halilintar. Tentu Sudah dipasingkan ditemani oleh sang istri tercinta Bunda Lesti Perhatikan Wow Bunda Lesti dan Mama Nur ini sedang bersama persahabat ya Wow banget ya penampilan Yang tentu Selalu membuat kita salvok dengan Idola keselangan kita ini Apalagi stylish bodinya Luar biasa banget ya Momen ini pun masih diunggah oleh akun Ada kalimat juga yang tuliskan di postingan ini eh ada Bunda juga. Wah, wow, asyara banget ya bahagianya paket komplit malam hari ini di malam Jumat. Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan dan semuanya lancar apapun yang dilakukan oleh Leslie dan Bilar. Di sini pun persahabatnya tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Yakni dari akun Instagram Sweets Krim mengatakan di kolom komentar Mau ngonten masak-masak Katanya tuh ya Wah wow, mudah mudah-mudahan saja nih Ada konten masak-masak bersama Mama Nur ya Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Hamidah Sharifudin Mengatakan di kolom komentar Style Lesti keren banget Dah katanya tuh Ada yang salpam juga dengan stylistnya Bunda Lesti Yang semakin hari semakin tampil cantik dan keren banget ya Masya Allah Mudah-mudahan kita disuguhkan vitamin bahagia